yuk kita gugur lutukan lagi guys kita follow budak letik salah jenis tarik jam Tambahin jam. Rem baik, kalot manya. Duh, udah ada yang ngerem. Nanti goreng. Tambahin es. Caroling sih. Aja, remnya putus juga. <tuh> Haha. Terus terus, guys. Mantap. Uh. Tambahin jang. Iya, lakukan transfer transfer ke dokter, ayo. Si anti drop dropan. Menghilangkan hmm. rasa trauma di drop. Susah. Tambahi, hmm. tambahi. Tambah Tambahin tambah lagi, tambah lagi, tambah Tunggu, ini klaster. Oh. Wow. Mantap. Asik Aku pengen Hampir <laughs> oh, <flip>. konkrit <laughs>